Sisi ini, gua akan berbagi Bagaimana tips Untuk lulus Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Alhamdulillah Tempat gua bersekolah S1 ya. Jadi, gua Apply daftar Ekaun pada Tahun 2014 gua tamat di tahun 2020 Ya, Februari Ya Gue masuk itu sekitar bulan Agustus 2014 Jadi gue selesai itu sekitar lima setengah tahun Nah Jadi Lo lupa ada yang masih di bangku SMA kelas 3 Tolong persiapkan ya. Secara baik di hari aspek internal Dari dalam lo lupa ada sendiri maupun Secara eksternal lah Berluar Oke kita bahas uh, satu persatu pertama dari faktor internal jadi untuk diri lo sendiri lo harus tanya apakah lo memang benar-benar minat terhadap FK kalau berbakat sih nomor dua yang pertama minat dan kom komitmen ya. karena sebenarnya FK itu jurusan yang cocok untuk semua skill -nya. ya dan Bukan hanya cocok, tapi butuh dan harusnya. Pertama, kalau lo memang kuat di Skill memory menghafal, ya itu sangat tepat ya. Terutama pada awal-awal lo mengenal struktur tubuh manusia itu, khususnya di pelajaran anatomi, itu harus luar biasa daya ingat yang kalian miliki sebagai mahasiswa ya. Kemudian setelah dihafal itu nggak cukup di situ jadi harus kita nalar ya. dan harus punya penalaran ya dan pemahaman bacaan yang baik jadi selain memori tadi punya penalaran nah dan juga nggak cukup di intelijennya lo harus punya yang namanya seni ya jadi medical science and art Nah, karena setelah lo selesai tiga setengah tahun di praklinik, lo akan menghadapi fase pendidikan klinis, ya, baik di rumah sakit, puskesmas, atau klinik di jaring dari universitas, lo masing-masing. Nah, jadi lo harus punya IQ, emotional quotient, dan juga spiritual quotient. Karena mengapa? Emosional itu penting saat lo harus bekerja sama yang namanya dunia kesehatan lo, walaupun dokter hebat gak bisa lo sembuhin sendiri Indonesia ini ya emosi lo harus stabil dan juga secara spiritual lo harus punya semangat yang terus menerus untuk belajar karena di kedokteran itu pelajarannya berkelanjutan dan harus panjang hidup harus lo jalani ya proses pembelajarannya setelah lo kenal ingat yang ada pada diri lo lo mengenal FK lo mengganti diri lo sendiri nah terus siapkan juga ya nyarapot dan juga nyarapot ini nggak cukup harus besar tapi setidaknya dia stabil ya boleh ditoleransi lah kalaupun turun-turun itu sedikitnya 0,0, berapa gitu jangan sampai turun drastis kemudian lo siapin juga lampiran prestasi kebetulan gue dulu gue lampirin sertifikat Olimpiade sebagai peserta OSN Kimia ya dari di Bandung mewakili Provinsi Sumatera Selatan dan juga the best presentation veterinary Olimpiade di Universitas Airlangga ya jadi kalau untuk piagam lo pilih mana yang levelnya paling tinggi ya. Maksudnya level dalam artian nasional lebih tinggi dari level prestasi provinsi, provinsi lebih tinggi dari kota kabupaten ya. Kabupaten kota lebih tinggi dari level sekolah tentunya. Dan menurut pengalaman teman-teman uh, gua itu sebenarnya bukan cuma prestasi akademik yang bisa lo dapirin ya. Karena di SMA punya bakat-bakat non akademis, so, misalnya nih video editing, ya bikin poster itu cukup membantu sebenarnya di dunia FK. Ya. Jadi um, jika lo punya bakat di situ dan ada piagamnya, silahkan dilampirin aja karena itu sangat membantu ya proses perkuliahan dan juga lomba-lomba selama lo di FK juga akan seperti ber, ya itu tadi. Science and Art ya. Dan kalau lo punya prestasi kepemimpinan itu juga sangat membantu ya, karena dunia FK ini butuh yang namanya kemampuan manajerial yang mumpuni juga. Jika lo mau aktif di organisasi magang mahasiswaan nih, lo perlu istilahnya SMA ini. Lampiran bukti pengalaman lo, misalnya pernah osis atau pernah apa, itu sebaiknya dicantumkan juga jadi, yang namanya kurikulum vitae SMA lo pada sebelum meng-apply harus sesempurna mungkin baik dari aspek akademik maupun non-akademik ya. ya, kemudian aspek eksternal ya, aspek eksternal ini yang perlu prioritaskan pertama harus orang tua terutama lo, lo pada yang pembiayaan kuliahnya harus penuhnya dari orang tua Ya jadi lo minta restu Lo diskusiin Karena kuliah di FK ini gak cukup Lo cuman coba-coba uh, ya Istilahnya ya tanggung kasihan Karena uh, apalagi ya uh, itu tadi Orang tua istilahnya sedikit keberatan Dalam hal dana ya Mengenai pendidikan berkelanjutan lo tadi Ya karena bukan apa uh, kita harus matang dan sepakat dengan orang tua agar tidak terjadi yang namanya berhenti di tengah jalan ya itu sangat sayang ya ya jadi dari aspek pembiayaan kemudian dari aspek ya apakah orang tua restu lu misalnya keluar kota gitu ya nah itu harus ditanyakan dan didiskusikan secara baik-baik, komunikasikanlah secara efektif dan efisien dengan orang tua kalian ya. dan juga kemudian selain orang tua lu juga aspek alumni dari sekolah e, SMA saat, yang pada saat ini belajar ya e, jadi e, alumni SMA itu sangat menentukan bagaimana peluang kita lulus ya. nah contohnya gue waktu itu dari SMA 5 ada 10 orang di tahun 2013 lulus di SNPTN undangan ya kebetulan alhamdulillah di tahun 2015 angkatan gue juga ada 10 tapi memang itu karena kebijakan e, 5 aksel 5 kelas reguler nah, dan ini memang sangat berubah-ubah ya di angkatan gue sebenarnya SNPTN undangan itu 100% dari keseluruhan siswa SMA di kelas 3 jadi, uh, silakan lo update ya, karena itu tadi kan SNPTN undangan uh, ini harus sesuai dengan ketentuan terakhir tadi kuotanya. jadi, dan juga itu dari alumni itu sangat menentukan selain dari jumlah yang lulus dari SMA lo itu adalah prestasi alumni Di Saat berkuliah ya, setelah lulus Nah itu sebaiknya lo Tanyakan ya, Secara sopan tentunya ya, Dan juga Tolong datanya sebaiknya akurat Karena jika prestasi alumni SMA do, Itu jatuh di Fakultas yang Prodi oh, dia mau Apply, lamar Itu kemungkinan lulus, ya juga sedikit berkurang karena uh, pihak universitas uh, akan memberikan cetak kuota ke SMA lain yang prestasinya lebih bagus ya, secara track record alumni ya ini memang kalau untuk foto alumni agak sulit, lo harus hati-hati ya untuk prediksi itu oke, okay, uh, nanti akan gue share lagi tips-tips selanjutnya jadi stay tune, jangan lupa like share and subscribe channel gue ya sama ulul biasa, sampai tangan tangan, atau yang sebelumnya namanya PMDK, bye bye, check up.